Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Nasir Kona SPDI, Asal sekolah SMP DDI Babusalam Salam Kasih, Kabupaten Jenit Ponto. Alhamdulillah, puji dan syukur super senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat. Rania, hidayah, serta Inayahnya nya Apa kabar, anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama, adapun tema pembelajaran yang kita akan bahas yaitu "Indahnya Kebersamaan" salat berjamaah. Adapun keutamaan salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah bila dibandingkan salat mufarrik adalah dilipatkan 27 derajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 20 derajat. Adapun keistimewaan bagi orang yang rajin salat yaitu bagi orang yang rajin salat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Perhatikan keterangan dari hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa salat di masjid dengan berjamaah selama empat puluh malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari salat isa, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Adapun syarat-syarat sah salat berjamaah yaitu yang pertama ada imam. Yang kedua makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga dikerjakan dalam satu majelis atau tempat. Keempat salat makmum sesuai dengan salat imam. Salat menjadi imam yaitu yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat Yang kedua, fasi dalam membaca ayat Al-Quran Ketiga, paling luas wawasan agamanya Keempat, berakal sehat Kelima, balik Keenam, berdiri pada posisi paling depan Ketujuh, seorang laki-laki boleh perempuan jika makmumnya perempuan. Ke-8. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat menjadi makmum yaitu yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Kedua, mengetahui gerakan salat imam. Ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam Keempat, posisinya di belakang imam Dan kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam Misalnya, imam sholat asar, makmum juga sholat asar Pembahasan selanjutnya adalah makmum masbuk Makmum adalah Makmum yang tidak sempat membaca surah al fatihah bersama Imam di rakaat pertama, lawan katanya adalah makmum muafik, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama Imam. Halangan sholat berjamaah, yaitu yang pertama, Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat salat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan. Adapun tata cara salat berjamaah yaitu yang pertama, salat berjamaah diawali dengan azan dan ikhoma, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan ikhoma saja. Kedua, barisan salat atau saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Ketiga, di dalam melaksanakan solat berjamaah, seorang imam membaca bacaan solat ada yang nyaring dan ada yang dilirihkan. Bacaan-bacaan yang dinyaringkan adalah: empat, bacaan Takbiratul Ikhram, Takbiratul Intikol, Tasmi dan Salam. Kelima. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada dua rakaat pertama salat Maghrib, Isa, dan Subuh. Begitu juga dengan salat Jumat, Gerhana, istisqa', adain, atau dua hari raya, tarawih dan witir. Yang keenam, bacaan Amin bagi imam yang... Dan makmum setelah imam selesai membaca al-fatihah. Kedelapan, makmum harus yang ketujuh, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kedelapan, setelah salam imam membaca syirik dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar sesama Kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai Ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan Keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois kelima mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Adik rangkai yang tentang pelaksanaan ibadah salat, ibadah salat berjamaah. Wa wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.